di kabupaten Kuningan cuma tanya kawin pantai kami itu ayah masih kita pukul teh pak kami turuna tkd kami ambil berarti induknya mohon zaman nenek terbuka awal awal teh <kos> Aleh hmm. hmm. kalenguran lahir teh. 88 70 aya 40-an tahun Tapi masih mempertahankan mohon. Sakara superstar skill nya. Upami komisi sari buat, eh, kumuhannya gitu ya? Sengaja, so, iya, Yang so. iya, tidak mau tahu campur tangan kimia gitu. Untuk, Terus sekali tradisional, perlu Jadi, itu kan bahan tina eh, tepung beras. Oh. Dan dan tepung beras, teh, tahu komisi, kan, koneng. Itu, ya, sana, ya, sana. Sana, sana. Non, pewarna. Ya, ya, ya. ya. Oh, jadi si gilingan, teteh ditambihan koneng ini kunyit tuh oh Biasanya maka di rumah-rumahnya produksinya tuh dari malam sampai pagi iya. gitu. Emang ci, makanan khas Sunda, Paterama Ciawi Kebang yang di kecamatan iya. lain mah ada di Kabupaten Kuningan, cuman di Ciawi Kebang aja. Udah dari dulu, dari kecil, emang ciri khasnya daerah sini. Jadi semenjak saya kecil, udah tahu itu iya. dege Kembung gitu. Jadi udah, udah ya dari kecil aja, itu taunya. Nama-nama ya warisan turun temurun sih mm. dari ibu Iya pertama nama What? Ibu Iya. Ibu Iya. Iya. Iya. Oh. Terus Abdi kan ikut sarang mertua Ibu Oda, oh. Bapak Tarim. Oh. Nah, mungkin jadi koyong mandiri lah gitu orang yang mau makanan tradisional. Oh, di nah, tradisional. di daerah Ciawi nya Pak ya? ada. Oh, oh, berarti Ibu Iyah ya Pak? Ibu Iyah nama. Cuma kan nah, ini jalan di kan loba gitu. Cuma ya anu keluarga makan pertua gitu Ibu. Nah, masih kene nah, Ibu Iyah. Kami sana Ibu Iyah teh di mana teh alamat Pak? Pasirian, haben. di Pasirian wali oh, kan, oh, amannya. Ceur nya di daerah Pasiran anu jalan oh, oh, oh, dage dage kembung teh. Dage kembung apa dage colok gitu, Pak? Dage kembung sami bae dage colok colo sami gitu ya, Pak ya. Aya anu geuning aya anu ieu Dabung, dacol di Daye Habit, gorde goreng dage teh. Nulis teh. Mun sami bae cenah Sebutan Tinu, ieu Tinu maleser gitu. Oh iya, iya. Dari supaya mis kumalah. Ayo didi emang sampai tirusasi Sampai tirusasi didi emang Sampai tirusasi ya? Mohon didi emang, di dirompok emang Tapi nah, saudaranya di pasirnya itu seuruh, iya tanya Pak. Pami, iya nak, bapak, apa itu? Anu pertama kali promotor nak anu nyipta kendali kembung, tadi balik pembuatan dari kembung itu siapa? Sese... Terus, sih, danau Yuma, mah oh, iya. Anu, oh, wah, mon iya, oh, wah, tadi Ini, Emm, eh, bukannya tika wih, tika sih, ari mama kantun rasken gitu, eh, <laughs> tika pungkur oke okay, ayah, tika nah, wih, eh, ma. Uh, ma, nuju, ma. ngawitan ngadama, oh. tahun gen 1865, lima, Ngawitan atau nenek rani, nenek rani, mm, oh. nenek rani, teras, temurun deh Ka uh, mimihnya, mimih ma, oh. uh, Mi Uki Mi Uki Terus, na, ka, e, mohon Mi Uki teras ayeuna mohon uhun ka pungkur nya nu kene kak Mimi atau Miyah mi namina ayeuna teh namung ayeuna teh henteu kak putra Ema ieu na teh nu neraskeun teh, teh janten ka alo-alo kitu alo aye putra Mama tos gaduh cepengan masing-masing kitu -masing enten neraskeun eta ngadamelan goreng dahge Tersanggup nyali rama. panemlan mulai, tidak abot abad. wengi kedah gugah. tabuh Dua, tabuh gugah. Kedah gugah, tidak ada... Ngebantos gitu aja nama. Kau... Ang karyawan mana ya baik. Mungun, mungun. Hari itu, duka itu... Tengiring dama gitu, tapi... Rupinamah, ningalikin gitunya Sekolah, gitu. Ningalikin terus... Nurut... Nurutan gitu. Nur Tangadama gitu, Ibu Umin, Ibu Umin, ya Ibu Oda Terus Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, di Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun, asin Nuhun, Nuhun, Nuhun, sok pami amis ma, di daerah Ima ngirangan gitu pami tuangan katuangan anu amis amis teh kirang gitu pami anu asin mah suserna etot teh kange tuang tiasa kange sarang sorabi sarang buras tuang nate pasangan nate gitu pami di mah kan etot teh jantan Makanan pokok baru pindah, tina gorengan teh. Makanan pokok pami badai sarapan, enjing, pami pada sarang nusanesna gitu. Goreng daging mah teras baik, gitu. Tiasa sampai sarang naman, banyak tuangin teh, gitu. Pami, si Awi khasnya jantan jantan etabai, gitu. Tuangin teh, tuang. mungun. Mungun kangek oleh-oleh, biasa sok en nyandak ke Bandung, sok en nyandak ke Jakarta, kalau santak man ujungnya damel, tak anu nyandak badai angkat ke Lampung tem meser hilak goreng dage gitu, Kange canak akuin kat itu teh, anu asli orang Ciawi tadi nah hobi kana dage, mangan karena goreng dage, teras upami anak kang ke ka ye ka kota, kanggo saderek saderek nak atau napi kanggo di kumak di modelkan itunya di modelkan tuangan cawitay takyir gitu di musanisman dayak uh -huh. pungkur nama dagi kembung kumarga ayo, nama seir singkatan singkatan gitu jantan ennyaros teh ennyaros keco <laughs> dagi dagi colok gitu karena gabung dagi kembung gitu jantan disaringkat ayat nama gitu uh -huh. Aku namanya gue enggak kampung untuk Namun ada Ramung ari campuran tipung. Angko ngagaring kendi teh, Iteng, mm -hmm. nah, nah, itu di pinggir jalan, kanggo gitu. Uh, Terus bapak di dia pati, di tahun kurang langkung dua puluh tahun lah, dijumpai dua puluh tahun teh, tina dua puluh tahun itu terus kerja dulu karyawan tetap, betul nggak? Kerja dulu karyawan apa? Intol duaan pak, tiga pungku duaan pak, jadi bantu putra gitu, kangen nyaitan teh. Masalah mah teh, tapi pan daging kembung teh, ayah cercolong sampai terus, iya nggak? Mau betting, betting kita teh, kita teh, ayah ayah silokana atau napi Terus curi pepunga, khas, nah, curi khas, nah. Jadi, kan, nyepeng, nyepeng itu pun. Kalau karena iya, minyak, kan, Kapuntan. kan, jadi, itu, ayah, iupan. jadi, kanggo nyepeng karena, karena dipukul gitu, disecol, kan, umpamanya, dikit, kan, awon, kating, alina, jadi, biting gitu, nyepeng, gitu. itu, kangen koreng, jadi di cocolkan itu ten abu berukir gitu. Jadi teh tangan teh tuh te, jojol poting deh. Bersih ya teh ya teh cuma panangan cuman bersihkan. Jadi ayah, ayah tujuan anak gitu. Mana anu kahijina ibu itu? Bibi ada teh cari. Bapak. Oh, iya kahijina? Iya di pasar. Gitu, karena jadi siswa anak bayak lemot nang gitu. Daupami itu istirahatnya anu nyepeng naya yuk. Pernah air jagungnya tetep otompor ada ulur, rada. jadi anu langsung anu ngapluis. Nanti iyo, kalau antara nama kayak hijau bentuk, keduanya rasa, dasur, umpamnya meser, 3, 10, 10, masyarakat itu, alhamdulillah gitu hari kekinian deh hari menuju ramai minggu juta langkung lah sejuta ratus empat ratus hari sah itu menurut saya gini ya kebetulan ya kita Itulah nah, kebetulan saya ini kepala dusun, kepala dusun Wage. Saya selesai ya kebetulan produksi daging kebun kan ada di lingkungan ya ya di lingkungan dusun Wage ya, yang sudah terkenal kan Pasirian gitu. Saya itu memang proses daging kebun Memang sekarang udah ya ada peningkatan dari zaman dulu sekarang ya udah. Mulai pasaran mulai bagus lah, gitu ya lah, udah memasarkan layak-layak emang karena di Ciawi ya, Yesus ada Ciawi lah, desa Ciawi Kubang emang belum ada ciri khas gitu. Kalau yang lain-lain kan banyak ya, kalau daging kembung itu kan emang khususnya tuh pengelola atau yang pembikin kebanyakan khusus di dusun ya, di dusun Bangke emang layak gitu oh berarti emang boleh untuk mata pencaharian karena emang kebanyakan tuh ya istilahnya yang pengusaha punya daging kembung itu mata pencaharian emang dari situ karena tuh satu keluarga aja ya yang satu orang dia satu keluarga itu dia penghasilan dari mulai bikin dageknya terus sampai digoreng sampai di gitu istilahnya kalau yang lain kan kadang-kadang ada yang dagainya yang dibeli gitu ya kalau itu yang satu tuh dia bikin sendiri bahannya juga dagingnya gitu ya ada berarti khusus untuk di lingkungan pasiran aja ada satu dua tiga empat ya home industry 4 orang 4 dapur Istilahnya, saya kan ini pab bukan pabrik ya. Kalau pabrik kan gede ya. Ini kan istilahnya rumahan. Ya kan dulu tahun 81 lah ini hmm. masih jualan di rumah. Itu kan dia pagi-pagi nyirih ke pasar, Pak. Hmm. Jadi heeh. Jadi kan rumahan dibuyar. Ya. Nah, yeah. Mama tuh antri sih di depan. Bahwa kalau membuat jualan di rumah aja, sebelum nyampe ke rumahnya di jalan tuh udah habis. Nah, hmm, kehabisan. Ya. Ya. Oh. Kan. Terus lama um, bulan puasa ya. Bulan puasa. Itu menu sahur, ya. sahur. <laughs> Terus ceritanya zaman dulu kan piket Covid. Iya. Berarti itu Gresik yang makan India itu kan dia. India. <laughs> <laughs> Bisa berannya dijadikan makanan khas da. Lamun dirunutina sejarah, impiannya. Heeh. Hmm. Itu Tibuya itu ngawitan dagang ke tahun 195. Hmm. Katanya itu dimulai dari sejak buyutnya. Jadi zaman masa penjajahan Belanda terus ada tah agar goreng dari kemongte. Icon ciawi, nah. Ya icon ciawi satu syaratnya teh punya yang jelas. Iya. Yang, ah, yang jelas terus. Pak Jadi ya, produksi kurang. Oh. Dia. Diproduksi di tempat-tempat. Ya. Terus bahan-bahannya bahan-bahan yang ada di kita. Iya. Itu kan dagete dari hampers tahunnya. Hampers tahun. Hampers tahun. Ya. Cuma nih campurannya terlalu mah bukan taruhannya rahasia memang. rahasia itu rahasia ya. tidak menggunakan bahan-bahan dari luar pokoknya cerita ayam pitingan ayam pitingan terus terakhir berita ya? yang sering didengar teh orang-orang pernah tahu ya jadi lemeng ya duitnya ah, oh. Dari, dari kembung daging kembung kan suka di grup kita nah, medayu kan tahun ini ya kita cenderung kacauin daging kemu Belah mana Malah pernah <timit> saya aja bawa tidur, di ah. karena Jakarta kan araneh hmm. makanan alis, jadi ayah ditinggal sini sementara ini mah memang memang ah. kan di konsul sarang kawasan kan di perangkap desa yang lucu hmm. lah. tapi oh. ya. sok konsul sejauh mana sampai pemasaran hmm. sampai kan hmm. dilembekkan hmm. ayah nama di Google ya ayah ayah di negara kita <laughs> kan ayah zaman candita sok ayah so, nama paris katakan kan enak terus canggih, uhum. jadi orang yang mau nyari teh supaya lapang, masukkanlah di Google Maps Karena kan bisa di search tuh, jadi pembungin-pembungin, langsung iya, kebacaan sementara kebaca. kan langkah-langkah ayat, terus ayat kan segera menjamur dah Di pinggir-pinggir jalan deh, ya. panggisonten Kita mau beli antri, sampai antri, ya. lama malam terus ke ayat Kan lawatnya di calar staging, di pagi bagian ayat Seorang yang bilang di oh. daerah Gresiki ya kalimanggi sih ayam. Kali Bukatah ya. eta teh kan jualna teh orang kita apa bukan gitu. Hmm. Berarti kan kalau kalau di uh, praktikkan sama bisa meningkatkan perekonomian desa. Iya, itu pemahaman. Nah, karena iya si dalem teh bisa tetap lestari, lestari sebagai betul. ikon makanan kita secara lubang gitu. Dengan tetap mempertahankan rasa-rasa dan kualitasnya <laughs> gitu ya. Ah, itu pasti ya ya. Iya, itu agenda ah. Ya cokelat, cokelat, cokelat,